Guys, sekarang saya membuat disinfektan. Masukkan ke dalam ember kecil lalu masukkan air dengan sesuatu. Setelah ini saya masukkan pemutih pemutih pakaian dengan dua sendok satu, dua, setelah ini yang kedua saya masukkan kopi sama dua sendok. untuk apa nanti ya dikasih tahu satu, dua, yang ketiga saya mau memasukkan sopir lantai harusnya satu tutup botol sopir lantai jadinya sekarang saya mau masukkan empat sendok. Satu, dua, tiga, empat. Setelah semuanya saya masukkan, yang ketiga tiganya ini saya aduk ke rata, rata. biar tercampur semua bahan-bahan yang saya masukkan ke dalam ember kecil ini. Terus saya aduk rata setelah semuanya merata dengan air ini. Saya mau masukkan ke dalam penyemprot. Diinspektor buat menyemprot para umat mubaz yang sedang menyebar luas. kalung kecil ke dalam semprotan ini. Mis aduh terlalu banyak ini biarlah gak apa apa terus tutup dengan rapi setelah semuanya menjadi satu saya kocok kocok lalu saya akan menggulungkan bahan-bahan ini ke ruangan rumah saya lihat semprasan pelatuk, tuh, nanti kuman, kumannya hilang.